Okay. Yeah, hello, good evening guys. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> so my name is <laughs> Faris Reza, you can call me Faris. <laughs> I'm so excited tonight eh? and <laughs> it's a very good crowd. <laughs> After this, tonight <laughs> okay. uh, I will uh, tell the story about uh, my hobbies. I have a very many hobbies. The first one is singing. I will try to sing a song for you guys. This is a okay. black metal also My favorite song. Yeah, are <laughs> you ready? ya itu salah satu hobi saya Menyanyi Bobi saya yang lain itu Traveling Minimal setahun sekali Pasti Mudik ya. Selain mudik eh, Saya juga Selain traveling itu Saya hobi internetan, internetan kan kadang itu sinyal itu suka nggak stabil ya. streaming video 3 detik bufferingnya tiga bulan. <coughs> kalau nggak internetan itu saya rasanya kayak orang sakau gitu, <coughs> meriang saya. <coughs> jadi Daripada beli makan itu, saya mending beli kuota ya. Daripada, Daripada beli sayur asem ya. Saya mau baca pusing. Judulnya sayur. asem. Yang penjual sayur pagi itu. Ini tukang sayurnya ada sini kan? Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! judulnya Aku masih menunggu pesan pena Faris Reza wih, wih, Sudah, sudah sejam setengah aku di sini cek nggak dibalas telepon juga nggak diangkat udah ya masih menunggu. Oke, oh, cocek. Oh, masih menunggu. Ini sesi yang terstruktur dari cocek online ya. Jadi eh, internetan itu tadi ya. Yang oh, ya. Sinyalnya suka nggak stabil, jadi nggak eh, bisa stalking Instagramnya istri teman saya namanya juga usaha ya <tuk> mau saya tikung ibunya <tuk> saya mau baca puisi lagi kosong Pocon. bukan bukan mau baca puisi judulnya <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> perempuan Langkahmu bagai bidadari Yang terbang dari kayangan Rambutmu indah Panjang Hitam bergelombang Suaramu yang imut Tertawa genit online datangnya dunia lain jadi beberapa hari yang lalu saya baru aja kenalan sama cewek di salah satu aplikasi media sosial kamu di internet bro jaman sekarang kan kenalan di online lah aplikasi media sosial kebetulan ceweknya cewek luar cewek bule bro bule Thailand Nanti saya bikin puisi buat dia Kosong. Kosong Kosong Bukan silap Bukan silapkan Mau baca puisi di <SILENCIO> jadi 2 tahun yang lalu harga minyak dunia crude oil I drop. pendapatan saya naik secara signifikan biasanya per hari saya dibayar 5 dolar dikit banget ya waktu harga minyak turun saya dibayar 20000 ribu <SILENCIO> dolar. Dolar Singosari. <SILENCIO> Berikut surat cinta dari HRD judulnya pemutusan hubungan kerja. <SILENCIO> Setelah di PHK, saya buru-buru update CV yang terbaru, yang update pas foto yang terbaru, yang. untuk cahaya Pak cabang. nggak Enggak enggak kena <laughs> Untuk melamar suatu pekerjaan itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Saya lulusan diploma, usia 30. Han Han. Ijazahnya memenuhi. Usia saya ketuaan. Usia saya pas. Yang dicari lulusan sarjana dua-duanya memenuhi perusahaannya yang ada perusahaannya ada saya gak ada saya lagi open mic di komunikasi kelas saya luk. setelah di PHK saya jadi kurang kaya mendadak saya jadi punya mobil saya punya motor singnya jadi kemana-mana sekarang jalan kaki pacar saya ya, terima di PHK nggak punya apa-apa saya diputusin sama pacar saya jadi selain karena PHK saya juga karena PHP yeah. Pemutusan, hubungan pacaran karena di PHP saya bikin puisi buat dia judulnya mantan kosong kosong bukan, surah, bukan mau baca puisi